What? ربنا ربنا ربنا ربنا Allah astagfirullahaladzim atas kekalahan Вот иди на лади, на Allah ka Allah onggol, Allah, at the first Allah, Allah, Allah. لا. ومن يظلم فلن ينصر اياه اشهد لا اله الله واني اشهد ان, أن محمدا رسول الله ولا شريك له وان محمد نبي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على الله وطعن من عندك اللهم صل على نبينا الكريم، عبده من الشيطان والجني، يا الملاذي أنا عبد الله، من قال ولا من مجن إلا وأنت الله رحمة، الله رحمة، الله رحمة ولد الحمد، أيه، عندما تبي تسميد تسميد Berkembang di seluruh ke dunia, sebagai mundur dari rasa syukur kita kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Udin, pengaruhkan kita agar engkau Allah amal sekarang berkarat. Tak jinnya didirikan, kepada kekuasaan Allah, dan pada saat yang bersamaan memandang Roh lemahnya diri dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersyukur atas nikmat, sehat dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dengan itu tersebut, kita masih dipertemukan di satu syawal ini dengan seorang saudara yang kita cintai dan kita sayangi. Jangan kita dicubit. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan kau, orang yang penuh dengan kau, yang tidak akan punya kemurnian, amatlah. Kemana Allah semakin yang sesungguhnya Allah kepada kita. Dalam setiap doa, kita minta terus kepada Allah. Indah dalam minta ayat tersebut. Adalah kita hidayah yang pertama, ya, uh, hidayah <tuk> yang sifatnya umum Dari hidayah tidak ada yang permanen di sana. Dan kedua adalah kita tidak yang sifatnya khusus Dari hidayah tidak ada yang mendapat, tidak ada kepada Allah SWT. Jadi, yang telah ditawari selama sebulan lalu, boleh mendapat, jadi jangan ditenangkan kepada Allah SWT. Memainkan kritik, iman, dan ketakutan, kita kepada Allah SWT. Diamat kini yang nantinya akan menjadi penentu bagi kita di dunia akhirat. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang Islam, atau belum termasuk golongan orang-orang yang cina? Allah merahmati allah merahmati allah Akbar, benar -benar. hari ini jamaah saudara yang dirahmati Allah, kita kenal sebagai Hari kembalinya kita kepada kita, hari yang kita kenal sebagai hari kemenangan, disebut sebagai hari kemenangan karena setelah menggenggeng kita selama sebulan dengan berbagai macam aktivitas ibadah barat dan di lainnya, maka mengatakan kita kembali kepada fitrah kita yang sebenarnya, yaitu fitrah yang sangat biasa cenderung untuk mendekat kepada orangnya cenderung untuk mendekat kepada politiknya selalu menciptakan ketahangan kepada Allah SWT Allah SWT Allah SWT sesungguhnya yang paling mulia di antara kami Sisi Allah adalah yang paling mulia. Di dalam hadis lain yang berkati, suatu ketika salah seorang bertanya kepada semua sari wasalam, ayo kita sekarang, wahai rasulullah, Sariwasa, e, inga, setelam, wala, selam, siapa yang musuh yang paling mulia? Maka Rasulullah sari wasalam berkata, aminul mu'minul wa. berbagai kewajiban dan mencabungi maksiat bukan hanya paling punya diriakan dari umat yang mudah atau berasal dari tulang yang punya maka bukan maka bukan jalan bukan mata apalagi hanya sekedar rasa itu bukan kalsalah itu kerajaan tidak menyebabkan sesuatu mulia yang punya yang Kecuali ketahuannya yang menciptakan makhluk, kedudukannya menjadi makhluk yang level tinggi. Heranlah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rabba, Allahumma rabba, Allahumma rabba walidha min hamim. Jangan salah berfikir yang dirasakan. Sebimana orang muda yang kita kenal, jadi itu lepas, dia akan menjadi masyarakat, apabila dia bertumbuh. Yang dimasak untuk dipisahkan dari kotoran yang melekat padanya, sehingga menghasilkan emas yang berkualitas tinggi. Maka kurang lebih sama seperti kita, kuda harus menjadi wasilah menjadi sarana bagi diri kita untuk menempa diri kita, melepaskan kotoran-kotoran, corutan-corutan dosa yang menimbul pada diri kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hati selain memahami dan yang dan iman, Allah dan Bagi siapa yang puasa karena iman dan harga pahala dari sisi Allah maka yang lain disebutkan juga mari kompon, Allah dan iman, Para siang yang mengatakan adalah bulan Ramadan. yang mengatakan adalah selamat hari kita. Dengan demikian, dengan rajin salat dari Maka juga Menjadikan Mampakan dari tahu posisi kita di hadapan Allah Mampakan sesungguhnya kita adalah apa yang dihormati Yang namanya Memang kita berubah Dan kesalahan-kesalahan dalam kebuatan kita di dunia Pada kandanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Dalam hadis seluruh teman-teman ini Seperti ketika insyaAllah orang akan bertanya Ya Allah SAW Apabila aku berjumpa dengan malam yang terlambat maka apa yang perbanyaklah ya Allah sesungguhnya Allah mencintai kelakuan, mencintai maka kesadaran makanya lemah kita ini jangan manusia-manusia yang lampaui takdirnya, yang hari ini kita dalihkan, dalam hal dia mampu minta maaf, dia mampu memaafkan kesalahan, kesalahan saudara tidak ada hukum, tidak ada sakit hati. Sebagai mana Allah sisiarkan dalam Quran surah Al Ibrani ayat seratus lima tentang cara kalau para petahok adalah nilai yang timbul dari stator di bawah stator, wanita yang mereka memanggil kantor itu adalah senantiasa berjumpa Allah والىكما عند الذين سبقونا بالإيمان فلا dan dalam ini perasaan perasaan dalam yang kita disuruh, di sumber, yang ya kesadaran tanpa penutup dia adalah manusia yang kedudukan yang tinggi. karena Allah senantiasa cinta kepada mereka yang senantiasa memperbaiki ini dan kepada Allah kepada semua mencintai orang dan mencintai orang yang orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Allah sesungguhnya Allah itu berkebina dengan taubat hamba-hambaNya menjadi dan seseorang antara kalian yang mengumpulkan banyak hutannya lagi sebut luas maka semakin tinggi ilmu dan aman seseorang maka akan semakin membuat dirinya dan beri dirinya yang ada maka kita hati yang adalah manusia manusia terbunyakan semua manusia jadi ada alih kepada kita Arfusana walla taqullahu wa rakkalana Tapi Kami tahu sendiri Jika kita tidak kepada kami Bisa kita doa kepada kita. Allah. kepada mereka. kepada Tuhan dan sungguh yang tak mengalami mengajarkan kepada kita ketika beliau dalam La, la, sesungguhnya para -para yang ketawa dan tahu yang kita dihadapkan semua ini Sesungguhnya akan menjelaskan diri kita dari sikap jumlah Kegeneran Dengan ilmu dan amat kita Sebab yang menarikus juga Kau lelaki-lelaki Alhamdulillah Berhadapan Allah Kau Berkata Allah Memangat ala tasbidah Ina amatku Apa yang mengalami Sementara kita bersudu kepada Allah Kau lelaki berkata Saya Saya lebih baik darinya kalau kalau engkau cipta kehargaan di sini rupanya menjadi mental yang membaik ada cukup sampai hari Penasaran sikap paling kebiasaan menetap lebih baik dari orang lain Insul berdampak untuk saling menyedih saling menunci saling, saling menjatuhkan Hingga sesak, presale yang Jika iblis merasa anak-anak minum, saya nilai dari hanya karena asal penciptaannya, makanya tujuannya bisa lebih kompleks lagi untuk Bukan pada faktor buruk saja setan, harta, jabatan, profesi, pengetahuan bisa menyebarkan mereka menjadi orang-orang yang sekarang akan datang dari iblis. Ketika serikata, zakat, anak-anak ini, saya lebih baik dari iblis. Allah Ta'ala Allah Allah, SWT, Allah, SWT, Allah SWT tikai, Begitu pentingnya kedudukan takwa pada seorang hamba sampai-sampai Allah sedang khusus. kepada kita, doa, untuk diri kita, kita, dan keluarga kita dalam urusan serta berikutnya. Allah berfirman, Mujurit al-Qurah ta'i'na wa'aliyah Tawti'na dihama Mujurit al-Qurah ta'i'na Kamu diadalah pada kami Dan kebunuhan kami serta pasangan kami Penyujuk pada Dan jadikanlah pada kami Sebagai orang-orang Pemimpin warna-warna Bukan sekadar saja Yang diadalah Bukan tersebut Tapi yang diadalah Dia berupati dari mana Sebagai pemimpin warna-warna Bukan yang diadalah yang paling namanya kita bisa menjadi bagian dari awal itu. yang dalam Ada Allah Ada sesungguhnya Mereka tidak ada kekhawatiran pada dirimu mereka, jadi ada kesedihan pada musuh mereka adalah orang lain dan iman, dan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Ta'ala Ta'ala bilang dengan Tuhan, "Bila menjadi di tapi kain kita yang sebagai Waktabalikahat salam, makat mendapatkan dan Dan sekali Gelas-gelas yang berisi umumat Di dalam orang atau dari Tuhan Dan yang cukup mari kita yang Semoga Allah kita Allah Allah Allah Allah sesungguhnya Allah kami, bahwa Allah dan sesungguhnya Allah selanjutnya menghormati rizki Allah wakilnya wadah jalan yaitu Allah selama yaitu kami Allah tidak yaitu kami Allah dan hukumkan kami Allah dan kata-kata Allah Allah ya Allah ya Tenggau Tenggau yang bersama kami Allah bersama Tenggau yang membuat kami Allah ayamnya saya beri Allah sebagian ayat yang kami yang berkecil Allah menjelaskan kita Allah mereka akan bersusantai ya Allah Mengatuhkan kami selama segi dengan Tuhan ya Allah Makanan kami dalam kemahiran ya Allah Mereka sayangnya ya Allah Jadikan setiap yang berkatakan Sama mengatuhkan kami kepada Allah kami tidak baik kepadanya ya Allah Sebagai sebab menghubungkan Bersambungan ya Allah kami Allah Yang telah bersusantai ya Kembali pulang, mencari nafkah untuk anaknya, menghidupkan, menyehatkan, menjadikan kami sebagai manusia seperti hari ini Allah. Jadi setiap keringat yang jalan-jalan cucur kami Allah sebagai sebuah yang besar ya Allah, untuk melupakan perbuatan kami. Apalagi Allah yang kami jadi dalam sesuai kami Allah Jadi maaf Allah sebab Engkau sayangi mereka Engkau sayangi mereka mereka yang Dan saya Allah mereka sebagai allah. Allahumma اجعلنا من المتبعين سلك طريقهم اقم بينهم صلاة وادخل المسلمين إلى طاعة والظهور في حلال ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.